halo halo halo selamat Aduh. malam semuanya selamat malam selamat hari Selasa dan hari Selasa, Selasa malam, waktunya waktunya ngobrolin yey pertama, kita... pertama kita mau mengucapkan selamat lebaran oh iya selamat hidup putri mohon maaf lahir batin iya kalau kita banyak-banyak salah ya banyak sih salahnya oh, <laughs> <laughs> <laughs> <jelas>. <laughs> Nah, kalau informasi dimaafkan. mungkin eh, nah, iya. kita tahu ya maafkan dan tolong dikoreksi gitu ya atau bikin yeah. mungkin <laughs> atau salah ngasih info mungkin nah kalau yeah. salah ngasih info dikoreksi aja di komen yeah, ya. ya kita butuh kalian buat sama-sama yeah, uh, ya, gitu. belajar. Hmm, kita sama-sama belajar di sini dan ini adalah episode ke-30 kita. oh Wah, oh, tidak berasa Sudah, ya? ya. Sebenarnya ke-31 dong berarti tiga oh iya ya <laughs> sudah lebih, lebih dari setengah tahun ya berarti ya setengah tahun oh, iya. ya sudah lebih ya Bisa? lebih iyalah lima lima puluh dua minggu ya hmm. uh -huh. iya dua iya, iya, iya. hey. <laughs> ya berarti ya ini yeah. 20 dua oke enam berarti episode ke 50 kita harus ini ya Masa, uh, selebrasi sumpangnya. selebrasi Iyi. selebrasi pakai balon uh, mau ngapain kita ya nanti lah kita pikirin ya <tuh> kalau teman-teman ada <tuh> ide boleh ya boleh uh, langsung dituangkan ke kolom komentar atau ke bit lws. web kira-kira episode ulang tahun kita ulang tahun dan dan putih kita ngapain apakah kita ngobrol sama teman-teman semua nanti diundang semuanya masuk ke eh terus tuh mau ngajuj sih enggak bisa nyanya di Discord ya, kali ya. mungkin kita live di apa di Discord mungkin ya yeah, hmm. bisa yeah. juga atau, atau ada, ada ide lain, lain. Terus ada yang mau nge <laughs> bikin oh. offline event offline event wah itu juga hmm. boleh tuh tapi siapa nah, tahu dia siapa tahu puluh hmm. dua ya, kan? minggu lagi berarti ya udah halo, <laughs> halo. <laughs> <laughs> ya, semangat enggak? semangat semangat nih. Ya. Pasti bisa. Hmm. Oke. Okay. Dan edisi malam ini kita akan bahas uh, tentang templating language. language. Iya, kalau teman-teman familiar dengan uh, framework seperti React atau VueJS atau Angular atau Svelte atau apapun Laravel, ya. RoR nggak bakal yang lepas pengen. dari templating language. Ya, yang backend juga nah. ada. Jadi ada yang, namanya yang backend ada. Language. Oh, baru ada yang pengen ada. Uh -huh. Iya kan? Yang ROR itu kan big end kan? Maksudnya? Yeah. ROR ada R lah, RBL, Blade, kan? Blade. Ya, ya tapi expert. kan itu maksudnya untuk markupnya. Betul. Tapi kan di servernya, hmm. apa request respon apa remote hmm. yang request respon dari server gitu. Server hmm. side Full rendering stack. lah. Yes, kalau misalkan yang kayak tadi saya sebutkan seperti React, uh, Vue, uh, Angular itu kan yang front end only kan end hmm. uh, kalau ada yang familiar dengan uh, JSX ya, walaupun JSX klaimnya uh, adalah it's just javascript, walaupun sebenarnya tidak. <laughs> beda ya, beda. Heeh. <laughs> uh, uh, Vue JS juga pakai V something ya kan? Ada v-if, ada v, apalagi gitu kan banyak ya. Hmm. Nah, di uh, ada apa itu ternary brace ya, uh, ya, if um, else-nya kan pakai dia punya syntax sendiri nah itu semua ya, bisa itu dianggap template language. language. Nah, yeah. yang mau kita bahas adalah uh, ya templating language itu apa, kemudian uh, kenapa butuh dan uh, apa ya? Uh, kayaknya kalau ditarik garis uh, apa di kira-kira itu kayaknya mirip-mirip lah ya, walaupun sintaksnya mungkin ada perbedaan ada fitur yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama kan tujuannya sama, Di... sintaksnya lain semua pusing kalau line kita line. kita harus konteks switching tulis uh, yeah. satu jenis templating language ke templating susahnya, language lain susahnya memang nah, itu ya itu susahnya templating engine Karena... pertama kalian apa? Hmm, anjing apa, anjing apa anjing ya? Pertama. saya dulu uh, pakainya Smarty sama, saya juga dulu pakainya Smarty untuk HP, ya. Yes. Smarty. Sudah <laughs> <Apa laughs> lama ya? banget, sudah lama banget ini Smarty. Ya, tapi masih aktif loh. Kita lihat ini. Bos mas eh, 2022, iya. 2022. Ya, 2022 yeah. Tuh. Heeh. Oh, oh. Masih aktif. Kita lihat ya di mana aktifnya. Zoom in, zoom in, Mana? Oh, zoom in. Oh, in. Oke. Okay. Nih, oh, uh, website-nya juga website ini ya. 90. <laughs> iya. Tapi ininya kok sponsornya kasino-kasino begini ya. Oh, dia bertahan karena sponsornya aneh-aneh. Jangan -aneh. dilihat. Nih. Mana ya use case? Eh apa? Uh, oh, itu di hack ya kayak. Oh, enggak. Itu partner yang mungkin kirain di hack. Sponsor loh. Mungkin kayak ya, ya. <laughs> Example iya. app kok enggak? Itu ada suggestion. ya iya. Eh, udah lama banget ya? Iya. Yeah installation basic syntax. Nah, kita lihat ya. Nah, ini dia pakai kurung kurawal bintang. Ini nah, Ini dia. Jadi mengingat masa lalu ya. Ada include hmm. ya, ada macam-macam ya, ada for juga. Nah, tapi sebelum ke situ mungkin kita bahas dulu tentang ini uh, templating language ini kan bagian salah satu bagian dari istilahnya domain specific languages kan. Jadi ada beberapa lanjut yang mungkin bisa dikategorikan lagi sedang tanda kutip itu bahasa tapi bahasanya simple khusus untuk uh, ya itu domain spesifik khusus untuk uh, sesuatu yang uh, sangat spesifik misalkan tadi untuk menjelidet html template ya, yang lanjut ada juga kalau misalkan teman-teman pakai uh, orm misalkan itu juga ada domain spesifik lanjutnya misalkan mau definisikan skema database itu kan pakai uh, Sintaks tertentu kan Bukan yeah. misalkan pakai uh, Sintaksnya Laravel Bukan pakai sintaksnya PISD Bukan pakai sintaksnya Ruby dan lain-lain Tapi itu berbeda, sedikit berbeda Nah itu juga domain specific language Ada, buat file konfigurasi juga ada Kayak YAML, uh, TOML Dan belakangnya language language Markup language lainnya juga Itu bagian dari uh, domain specific language Domain dan specific itu pendekannya DSL bukan sih DSL ya yes. yeah. yeah. yeah. uh, yeah. dan apa uh, dan kita akan bahas salah satunya adalah templating language dan juga template engine kali ya nanti kita bahas hmm. karena Tempat itu engine. sepasang ya di mana ada language ada sintaks khusus ya di situ yeah. harus ada engine yang memproses si sintaks si karakter-karakter nggak -karakter jelas itu jadi <laughs> hal ya uh, diparsing jadi Uh, masuk ke workflow nya entah itu di parsing oh. lagi ke html atau javascript atau apapun yes. nah itu tuh nah. definisinya oke okay sih itu simple dan yeah. singkat definisinya... padat jelas di kalimat pertama yeah. jadi data di mm -hmm, data apa? itu tadi kan contohnya entah dari database atau dari apalah sistem misalnya dari php mm -hmm. atau apapun itu mm -hmm. dimasukkan di... ke structured format deh itu don <spar> ya oh, oh, ah, contoh-contohnya kan tadi sebagian udah dibahas tuh iya ada yarbi ada hamel ada slim uh, terus ada jengo ada uh, apa Mastech Mastech. atau handlebar uh, ada macam-macam ada banyak sekali nanti kita akan uh, berbagi uh, pengalaman kita pernah pakai template lanjut apa ya uh, masing-masing <sat> Wih, ada ini ya, featuring ada featuring. Ya. Coba ditanya tuh favorit template-nya template apa dek? L-nya pakai bahasa apa? <laughs> Oke, okay. nah eh, jadi tujuan si templating lanjut adalah untuk eh, apa ya? Mengkompilasi yang tadinya eh, sintaks-sintaks HTML kan, karena HTML itu tidak ada logika di sana nggak bisa pakai for loop, nggak, nggak bisa pakai if gitu kan, nggak bisa pakai mm -hmm. uh, logika yang biasa kita gunakan untuk pemrograman gitu. Mm -hmm. jadi, jadi salah satu solusinya adalah menggunakan template. templating language. Jadi memudahkan. Ya. Jadi apa sebenarnya kan apapun template language-nya yang ya. pasti ada itu ngerender uh, value-nya variable. Itu udah jelas. Oh. Kalau nggak bisa satu ini yaudah, ngapain, nah, ngapain ya udah ngapain ngapain ada templating language. Nah hmm. terus lu Presentational layer ya. Yeah. Presentational uh -uh. layer. Ya, mm, apa yeah. yeah. yeah. yeah. logic computation dimasukin ke markup. Intinya kan itu tadi. Jadi ada variabel, ada kalkulasi, mungkin kalkulasi simpel kan ya. Uh, terus ada looping. conditional, looping, looping hmm. kadang ada partial. Udah intinya Ini, kan Tapi cuma kita itu. Partial lihat atau include. Kita lihat sejarahnya ya, kayak templating yang gini. Kayak jaman dulu tuh kalau ngoding PHP yang versi 4 ke bawah ya yang dia masih pakai PHP enggak eh, pakai sintaksnya itu masih kayak eh, tanda tanya sama dengan gitu ya untuk Oh, VR. ada contohnya tuh buka buka yang Laravel uh, deh. sama phb script. Zaman dulu tuh saya masih ingat tuh phb script tuh masih pakai siku siku persen nah, sama itu dengan kan nah, itu contohnya. Iya. Nah dulu yep. tuh PHP <laughs> ya sebenarnya bisa, cuma kan agak kayak agak tangki ya, agak ya, uh, berantakan aja. Nah bandingin membel. bawahnya pakai templating ya. language uh, Blade, Betul. ya relatif lebih rapi Iya. Hmm. Nah ini uh, sebenarnya kenapa? Kenapa kita butuh templating language? Supaya, Supaya... lebih rapi tadi ya jawabannya. <laughs> Supaya nggak banyak repeating. Rip repeating ya. elemen kan, jadi Betul. kalau misalnya Dry, kita iya, jadi bisa modular salah satunya modular kan, bisa include ya, include template, ya, header, template, header, filter, template gitu, gitu ya iya bisa modular yes. jadi kita bikin satu header aja, satu footer aja nanti okay, bisa rapi -rapi ya. semua, semua uh, ya. kalau mau look juga bentuknya, bentuknya bagus, kalau hmm. mau kondisional uh, kodenya bagus lebih rapi intinya aja. view nya kan pas model, view, model, model view, view controller jadi view controller itu ini untuk view iya kita fokus di view nya aja jadi hmm. view itu nggak enggak perlu proses low business logic hmm. hanya untuk hmm. nampilin data di, seperti benar-benar separation kalau bahasa ininya separation of concern jadi, yeah. bahkan templatenya sudah kita oke okay, kalau misalnya mau untuk User table ya di situ, kalau mau hmm. untuk user uh, login ya di situ, header di situ. Ya. Jadi ya. uh, ngedibagi nya juga gampang. Hmm. Tapi nanti kita cerita uh. apa apa pain point paket dan front engine ya, nanti kita cerita. Yang Orang mana sebetulnya dibalik, dibalik layar kan diprosesnya oleh engine nya kan, jadi sebetulnya yeah. ada satu lapisan yeah. pemrosesan lagi sih. True. Sama aja jika dipindahin biar uh, mungkin developer yang bikin front end Uh, yang bikin apa view, view layer markupnya lebih simple hmm. uh, ngetiknya okay. tulisnya. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak menggunakan template uh, engine atau templating language? Yang terjadi adalah uh, semuanya kita tulis di controller. Kalau tadi kita ngomong model hmm. view controller kan, hmm. dari model hmm. kita dapat datanya di controller kita return stringnya, string HTML-nya kan, mulai dari HTML buka sampai HTML tutup. Mm -hmm. ya. Jadi pakai kalau di PSP dulu pakai petik satu misalkan habis itu di uh, kongkakinensi dengan uh, datanya, habis itu di for loop misalkan, habis itu apa? -apa ya, Java jadi... yang kayak tadi itu kayak contoh yang atas yeah. itu kan? Iya yeah, betul. Kalau JavaScript yeah, sekarang mungkin ketolong udah ada template literal ya? JavaScript yeah. di ECMAScript sendiri yeah. udah ada template literal, jadi ya kalau mau looping ya looping kayak JavaScript biasa aja tapi yeah. ya tetap aja tetap aja yeah. harus mengkonsepnet lah intinya konkret kayak nyambung nyambungin string yang isinya HTML karena gimana yeah. pun harap diingat browser kan cuma bisa ngebaca HTML jadi kita mau pakai cool. segala jenis templating engine language atau nggak pakai sama sekali ujung-ujungnya pokoknya harus jadi string HTML. Hmm, ya. Yeah. Ini kan, ini tidak dalam bentuk string kan Kalau misalkan kita mau Nggak pakai templating lanjut sama sekali Ini adalah, ini kita harus convert jadi string Habis itu ini, ya di PHP-nya Jadi, di, di echo uh, sih Ujung-ujung, ujung, ya ujung-ujungnya adalah Sequestion of concern, jadinya semuanya Ada di controller Jadi, kontrolnya gede banget itu, satu template Atau dia bisa baca file Tapi kalau baca file juga, mau gimana gitu <laughs> Butuh, uh, butuh siapa Butuh si templating engine juga kan Untuk memasukkan data itu ke dalam tempat-tempat uh, ya, yang terpisah. file-nya filenya HTML, apa? HTML manual diketik satu, dibuat satu, Oh iya, satu iya, iya. Yang iya. kayak kita sering bahas dulu zaman statik, apa? Statik so, HTML file. Iya, jadi nggak nah, nah, efektif, enggak nggak efisien sama sekali, gitu ya. Mm -hmm. Makanya muncullah kebutuhan untuk templating engine dan templating engine. Yeah. Oh. Oke. Okay. Selanjutnya kita bahas tentang apalagi nih uh, perbandingan beberapa templating hmm, language hmm. yang ada ya biar ada bayangan ini, aja ya. sebagai contoh ya. ini maksudnya apa sih templating ngomongin apa gitu ya, ya. ya kalau ya. di express itu yang paling terkenal adalah EJS paling terkenal ada oh, yang built-in IJS ya IJS yang built-in nah, tapi bisa diganti bisa oh. pakai Pak atau dulu namanya Jade. Jade ini juga cukup terkenal ya terkenal oh, di Ruby on Jade. iya ganti oh. nama lah Oh iya, FKA, PAP dalam kurung, formerly known as J, tuh, tuh, tuh, di yeah. paragraf ketiga. Ah. Eh, sebenarnya itu ini. Oh iya, yeah. menurut ini, dia modelnya kayak Python atau kayak stylus uh, CSS, preprocessor. Jadi dia menggunakan spasi. Jadi ngetiknya tuh enak, <laughs> cuman ribet <laughs> kalau mau serem uh, rawan uh, error. <laughs> kawan error dan Enggak di codingnya juga bukan error sih kayak formatting formatting issue kali ya <laughs> jadi ini salah satu yang um, apa ya uh, filosofinya adalah nggak perlu tutup kalau tag html kan perlu buka tutup kan kalau dia nggak perlu jadi uh, apa dia kayak manggil function aja uh, nama hmm. nama tagnya spasi isinya gitu dan fun ini fact ini lihat. sampai sekarang di codepen pun uh, apa? Ya, masih kita masih support. bisa pakai uh, uh, masih ya. bisa pakai pak misalnya kita malas nulis HTML komplit nih di codepen mm -hmm. itu masih bisa ya. pakai HTML uh, mm -hmm. markdown mm -hmm. somehow, mm HTML markdown slim atau pak. Ya nanti bisa di-compile jadi HTML ya. Mm -hmm. Ini uh -huh. contohnya. Tuh, menarik kan? <tuh. Buat saya sih menarik ya. Itu bakal masalah nggak kalau misalnya indentasinya misalnya nggak kompak gitu ada yang pakai tab, ada yang pakai spasi? Mau Kalau uh, campur mungkin iya, tapi kalau misalkan uh, konsisten sih, enggak nggak harusnya Oh Pakai editor config dong yeah. Nah yeah. harus kalau kerjasama-sama -sama orang lain berarti harus ketat yeah. banget itunya Harus pakai link ya. uh -uh. Nah ini dia kan kenapa nggak butuh tutup karena dia pakai spasi ini kan kalau misalkan hmm. dia indentasinya begini ya berarti ini adalah satu uh, hmm. komponen kan bayang gak komponen. sih gimana cara nge ini gimana cara nulis kodenya gitu apa ya nge nulis engine nya gitu gimana ya gitu ya iya kan sama aja kayak eh, kurung buka kurung tutup ya pokoknya dia nyari hmm, dia mana? ngitung dia ngitung jumlah indentasinya aja sih iya hmm. kalau misalnya ditugaskan tuh Uh, coding testnya, atau kalau mau masuk perusahaan, buatlah sebuah templating engine. Gak ada yang daftar menarik, sebenarnya. Ya, tapi menarik sih, walaupun gak jadi, uh, gimana cara uh, para kandidat itu uh, approachnya? Iya. Tadinya kepikiran mau ini sebenarnya mau live coding, bikin templating language sederhana. Jadi, kan, yes, se teorinya ya, teorinya ya, uh, ini uh. sederhananya. Ini versi paling sederhana. Kita punya string html bla bla bla terus kita punya sintaks misalkan uh, katakanlah kita mau uh, coba yang uh, handlebars yang kurung kurawal dua kali itu hmm. ya udah kita fine aja kurung kurawal Best. dua kali isinya string apa replace. berarti itu variablenya yeah. yeah, string kan? replace gitu mm -hmm. yeah. string uh, replace. Uh, yeah. ya string replace ya, ya entah ini, itu berupa indentasi atau space atau yes, kurung kurawal yeah. atau uh, apa itu lebih besar lebih kecil ya pokoknya kita cari oh. tag-nya kan Ya, Kalau ini berarti Gimana ya Berarti Ayo. Find and replace Begitu ketemu body ya Diganti aja eh uh, tag body Terus uh, Body buka Body tutup nah, Terus habis itu di Kita berarti di, di tag elemennya <laughs> tag elemennya tag indentasinya Jumlah indentasinya iya. Buat Nentuin nah, uh, Apa Kayak kalau, tree Kan bikin pohon kan Bikin tree Nestingnya kan. Kalau saya bukan Bikin tree Tetapi just Ya, maksudnya ada ada juga, tetapi sistemnya ini pakai itu loh apa apa uh, balikannya uh, si queue push stack stack ya, jadi buat pakai stack, jadi semua diparsi, mm -hmm. diparsing, diparsing dulu, diparsing, uh, maksudnya dibaca ya per line dibaca. dan setiap line ada berarti ada tri uh, di dikasih levelnya uh, ya. Level betul. yes betul, ada level, dan, level masuk, 1 -1. Dan, dan masuk ada masuk es betul, ada level es betul, ada level di betul, ada disusun es betul, ada terus es betul, jadi level es betul, ada level es betul, ada bisa es betul, ada level tugas, <tuk> bisa <buat jadi> tugas <tuk> akhir <tuk> nah, tugas Kami. akhir iya, oh. gimana cara kalian untuk membaca lodi ini? bikin lori, templating jadi... language bikin <laughs> templating language sendiri habis ya. itu baru kan ada atributnya, ada value nya kayak apa sih class, hmm. kalau matelah bisa ada atribut apa yeah. ha -ha. It itu masih baru yang saya jelaskan apa? masih saya jelaskan tuh masih baru yang yang ke bawah ya kasih yeah, ada yang ke sampingnya, jadi setiap lainnya. nya ke samping bisa ada children, bisa ada atribut perlu di ini juga kan perlu di parsing mm -hmm. juga jadi dia baca titik sama spasi. Yeah. Coba ini horror banget nggak sih string aja nggak pakai string aja nggak pakai apa quote mark ini nggak <laughs> enak banget liatnya. Coba bayangkan <laughs> ini baru opini opini pribadi yang nggak enak banget liatnya sih. Nggak <laughs> enak ya. Oke. Okay, okay. Ini nggak enaknya. Ya yeah. ini ini pack ini atau jet ini ya itu dia uh, uniknya adalah kalau ada orang yang suka dia suka banget. Tapi oh, kalau tadi eh, nggak suka banget divisif ya, ya. kayak kalau ya, equivalent ya. kalau buah, durin gitu maksudnya uh, kalau aku uh, atau jeruk kan orang, oh oke, okay, enggak, enggak yes. suka banget ya enggak, sebel ya enggak, cuma kalau durian kan minimal orang suka cool. banget atau sebel iya. atau uh, ekivalennya itu kayak film kalau <laughs> yang suka, oh. udah nggak bisa nggak, nggak bisa menggunakan editor lain maksudnya uh, setidaknya Visual uh. Studio Code pun pakai Aki uh, apa bindingnya film gitu kan sama kayak <laughs> ini. Kalau dia udah kebiasaan mau pakai templating engine lain tuh udah males karena udah enak begini gitu kan uh, lebih singkat lebih uh, bahwa uh, yang diketiknya lebih sedikit gitu gitulah. Udah gitu kan ini kayak. kayak ngomong uh, aja ya kayak iya. it's too welcome uh, uh, p here is here is the homepage bla bla bla. Yeah. Iya. Tapi kayaknya sekarang udah jarang yang oh. pakai karena ini. Begitu kita tap atau kita enter di Visual Studio Code, udah jadi satu tag sendiri kan? Udah ada hmm. class name-nya, hmm. uh -huh. udah ada bantuan lainnya, jadi lebih jauh. dia dibuat obsolete oleh intelligence, oh, ya. teknologi intelligence lagi Teknologi Iya, betul. Yeah, Bukan jadi, obsolete sih, maksudnya jadi nggak sepenting itu. Maksudnya keunggulan, yeah. keunggul yang dulunya keunggulan dia, sekarang ya jadi, jadi kayak nggak penting, penting. Ya, competitive advantage-nya jadi hilang. <laughs> Terus tadi pak udah uh, kalau IJS mana IJS? Nah IJS malah yang kedua ya IJS under uh -huh. uh, uh -huh. ya mirip-mirip kayak Blade uh -huh. juga. Ini uh -huh. modelnya kayak gini. Kalau sama ya, dengan ya cuma model karakternya model, aja. Uh -huh. Ya sama dengan itu berarti nama variabel dan nanti dia akan muncul isi variabelnya. Kalau minus itu uh, berarti without escaping. Ini maksudnya apa? Maksudnya kalau ada HTML ditampilkan apa adanya enggak uh, ada filternya ya, enggak ada, ada sanitize-nya. Iya, jadi misalkan uh, ada ada script JavaScript yang apa? tag JavaScript yang berbahaya. Misalkan color gitu. Dia tampilin aja udah. Dokumen cookie. Ya, ini ini bahaya kalau misalkan kita uh, menerima uh, inputan dari user misalkan komentar, kita menggunakan ini. Jangan sekali-kali. <laughs> bahaya. Jadi kalau mau yang aman menggunakan ini ya. Ya atau di, maksudnya mungkin ada use case-nya ya, tapi di balik ya. layar harus kita sanitize, harus dulu. sanitize di, dulu di server side-nya ya gimana caranya kita harus handling dulu. Gak gak nah. uh, ada satu moto yang di komunitas WordPress atau security juga sanitize ya. early, escape late, hmm. uh, always. ini always apa? Maksudnya escape itu apa? ya itu tadi escaping oh escaping nya ter iya. terakhir ya jadi selalu gitu ya nggak ada pengecualian gitu Enggak hmm. boleh ada pengecualian sanitize nya jadi, mau... waktu baru di input oleh user di sanitize, layer pertama layer pertama begitu mau ketemu input dari user sanitize dulu. paling terakhir output terakhir yang mau keluar ke html pas udah di frontend L... banget pas udah markup kayak view layer escape. baru iya. escape always yeah. always gitu. ya yeah. Oke, ini contoh uh, tampilan dari IJS. Ya, ini ada subjek. Ini nanti dia akan berganti, Tergantung subjeknya apa isinya. Nah, ini kan dilihatnya lebih enak ya. Opini pribadi lagi lebih mirip yeah. ml normal, cuma ada yeah, yeah, yeah. sintaks khususnya, indikator yeah. sintaks khususnya apa? Yaitu tadi sih apa e, tanda kurung buka sama persen sama-sama itu, itu, itu namanya opio opinionet. Oh. <laughs> ada yang gak suka lihat kurung-kurung begini ah ini ini iya. aman nggak penting gitu ngapain sih gue lihat kurung itu gitu ngapain sih iya. gua, gua udah tahu tuh buka itu tutup ngapain gue lihat gitu karena ada tuh. <laughs> selera selera salah satu konspirasi uh, dari templating lanjut adalah ngetiknya kalau ngetik kurung siku persen sama dengan itu kan pakai shift kan kurung siku pakai yeah. shift persen pakai shift terus sama dengan uh, lepas shiftnya uh, itu ada Uh, ergonomisnya juga di hmm. Kalau misalkan pakai handlebar, kurung kerawal dua kali lebih cepat kan. Gitu. Mending kurung kerawal dua kali. Makanya kayaknya IJS nggak hmm. terlalu populer mungkin iya. karena orang mulai males mungkin. Mulai malas, itu. Ya itulah teknologi ya. Kalau udah ada yang apa ini kok, tapi ya nulisnya ya, ketiknya gitu kan. Akhirnya muncullah solusi-solusi uh, lain seperti handlebars, mastes dan teman-temannya yang mirip-mirip. Mastes -mirip. mm -hmm. ya, modelnya... itu mungkin karena brace-nya itu mirip kumis mirip kali ya bis. kumis tapi di rotate sembilan yeah. uh, derajat. Yes. Mm. Head out terus mirip itu juga mirip handlebars apa setang setang sepeda mm. kan setang motor yeah. mm. atau sepeda. Yeah. Iya. Jadi, jadi kalau dibalik ada... ke sini jadi kumis, dibalik ke sini jadi setang. <laughs> Ya Gatohin, ini contohnya, ini, ini contohnya lebih sederhana. Tapi ini contohnya terlalu sederhana ya nggak ada for loop dan lain lain ya. Nah kayak, kayak view, kalau kayak view itu kayak dia uh, membuat loopingnya itu langsung di, kan ada kalau views des apa itu sebenarnya, report, tem sebenarnya, itu, templating. It. sebenarnya itu, it. itu templating oh, juga Iya itu kan? template Ini kita baru ngom ngom ngomongin yang di backend, yang di oh. yang di server. Nah, nanti okay, kita ngomongin okay. yang di klien Oke. Okay. Uh, salah satu apa keunggulannya tadi kita udah sebutkan, dia bisa uh, lebih modular, jadi bisa menggunakan parsial, bisa, bisa di gitu. Hmm. Jadi nggak perlu apa bisa di recycle, bisa digunakan berkali-kali. Kalau di handlebar itu contohnya seperti ini. Misalkan recycle, kita punya navigation. Reuse ya yeah. sorry. Bisa <tipasuk> <tipasuk> kayak sampah ya. Bisa kalau plastik. <tipasuk> iya. <tipasuk> yeah. Ini adalah uh, template navigation. Kemudian kita mau tampilin di halaman utama misalkan. Nah, template navigationnya nya di mana ya? Ya, mungkin ada settingan di slash template slash something gitu kan atau partial. Nanti dia akan ditampilin di sini. Begitu juga dengan uh, templating lanjut yang lain juga biasanya ada. Oke, okay. itu contoh, beberapa contoh ya. Ini baru dari satu uh, environment ya, baru dari Express ya. Meskipun Express ada banyak uh, yang lain, karena Express itu salah satu yang... Express itu juga extendable. Juga. Nah, buka yang Express aja. Ya, Express aja ya, Express dulu ya. Ah. Kita bahas ya. Hmm. Mana? Express jadinya. Oh, e Express, oh, bawah, bawah, bawah. Oh ini, oke. Okay. Jadi orang kita biasanya tahunya oh, uh, kalau pakai Express JS identik sama tiga yang dibahas tadi karena itu yang paling hmm. aman ya, paling umum. Tapi yeah. sebenarnya Express itu uh, contoh yang didesain dia extendable. Jadi misalnya template engine yang lain, templating language yeah. yang lain juga bisa disambungin di extend ke Express. Nah, itu contohnya. Mm -hmm. Ada banyak merat kalau, ya. ada HBS, ya, yang ya. tadi ya, handlebars, uh, disingkat HBS Ada ETA, ada namanya lucu-lucu, ada Nanjax. Hmm. NANJAX Ini juga oh. saya pernah pakai nih. Bahkan kalau, kalau, dari... kalau iseng Ui. bisa JSX disambungin ke Express, kalau mau juga bisa yeah. Eh gimana NANJAX? NANJAX ini yang pakai Mozilla, yang bikin oh. Mozilla, timnya Mozilla Dan dia terinspirasi dari Jinja, hmm. Jinja ini adalah template English di Python Coba lihat contohnya dulu. Ya. Nanjak transpirasi dari Jinja, Jinja transpirasi dari templating lanjutannya jenggo Ini udah lihat inspirasi contoh. tangan kedua ini ya. <laughs> inspirasi tangan kedua. Betul indahnya endless loop. Transpiransinya tiadanya berhenti. Working forking for tiada henti. Nah, ini contohnya. Jadi bisa di extend seperti tadi ya, kalau kita mau include gitu ya. Kemudian gitu ada blok-bloknya. Kerlibres uh, sama persen. Eh, nah, pusing-pusing ya, dah itu. Ya, ini agak, agak sedikit ini ya. Tapi ini khusus untuk uh, seperti blog, extend. Tapi kalau misalkan untuk nampilin variable, tetap menggunakan kerlibresis. Uh, nah. Yang yeah. itu paling umum hmm. sih. Kayaknya di apa? Hmm. Di Blade, Laravel Blade juga pakainya uh, double curly braces karena itu yang eh, udah harus paling dihafal, umum. Kan? Di Havel ya. Iya, <laughs> kan sekarang ada zaman uh, IDE modern ya, <laughs> ada intelligence dan ada plugin. Kayaknya asal kita pakainya jangan yang aneh-aneh amat gitu, jangan pakai whiskers atau humble coffee. Pokoknya <laughs> Kalau kita pakai yang cukup umum, penggunanya banyak, itu hampir pasti ada pluginnya lah di apa? VS Code. Dan ternyata di Notion juga ada Blade. Nah. Ini... Kan. yang sama dengan game mirip dengan... Be oh dia... kayaknya beda deh dari kayak bukannya... Sama, sama, sama, sama ya? Kan? tapi... kayaknya sama. sama gitu? kayaknya sama thing. gak? kayaknya sama gak? begini dia oh, beda lah ya? ini mah kayak tadi nah, kayak si lagi. partner nih <laughs> <Epoch>. <laughs> okay. kayak puk nah, kayak nama ya? jenis... Ya? kayak nama jenis anjing iya... memang itu... logonya anjing oh Anjing yang bukannya nge-coding itu. Iya. Kan? <laughs> JSX <laughs> <laughs> bisa ya, dipakai. Betul. Salah satu contohnya front-end framework yang bisa uh, apa? Uh, digunakan di uh, Express sebagai templating lanjut adalah Marco. Marco Marco ini kan iya. Marco oh iya. Marko JS dia jadi Common JS ya di convert ya. Mm Heeh. -hmm. Tadi tulisannya. Nah, ini dia kan dia uh, kan Express soalnya. Betul. Ini salah satu front-end framework yang bisa digunakan di back-end uh, untuk di Express ya Karena dia punya templating engine uh, yang kompatibel dengan Express Dan tadi sempat ngobrol juga dengan Eka sebelum acara uh, Si Express ini sangat fleksibel makanya dia banyak banget hmm. Karena bahkan kita bisa bikin sendiri kalau kita mau Dia udah menyediakan kayak adapternya, udah menyediakan spesifikasinya Dan ada base-nya juga engine, ha -ha. Bukaan, ya. Jadi bisa jadi ya, coding test ya atau jadi ya interview bikin ya. templating <laughs> buat bikin templating en engine terus disambung ah. ke express nah itu loh hmm. kayak ada yang bawa seumur hidup belum pernah dengar spriteui a very lightweight js template engine 45 ah. lines of code bla bla bla nah <laughs> hmm, ini nih bikin templating Tapi... engine yang lebih kecil lines of code-nya daripada sprite <laughs> begitu kerja disuruh bikin CRUD Hai, marah hai, saya hai, hai, coding hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, nyambungin analytics doang sih pasang hai, manager tiketnya as a user i want to see hai, manager load malah ada user yang sering mau lihat teknisier, asa marketing tim, asa member of marketing team I want to see GTM event. Oke, okay, okay. okay. berikutnya kita masuk ke uh, environment yang berbeda. Ini PSP, uh, PSP uh, Laravel, punya. Uh, Jadi di sini menggunakan Uh, menggunakan blade, blade, blade. template nya namanya blade ya? kalau kita tadi pernah pakai smarty ya, ini masih jadul ya, sekali kemudian ada kalau di koordinator pakai apa? langsung pakai gini dia kan? gak pakai Mas, template yang nah, kan? dia ada template parser juga ada juga? ada tapi apa? tapi punya dia sendiri kayak gini nih sama kah? beda beda sedikit dia kalau si si ini yang bawaan itu tadi ada linknya template parser oh ini mirip ya, mirip sama mirip ya. tapi, tapi satu. cuma ada oh. replace replace doang nggak pakai nggak pakai masalah ya. ya nggak pakai hmm. looping atau conditional tuh oh, nggak, nggak ada sama. ya kalau nggak ini sama, udah lama udah lama nggak, nggak pakai jadi lupa okay. Ya, yang lebih modern mungkin Laravel sekarang ya? Yeah. Ini, ini contohnya tadi udah bahas juga, ini jadi lebih sederhana dibandingkan ini mungkin menurut teman-teman. Tapi yang keadaan bersama, nah, ya. berapa? Oh, ini kan contoh simpelnya, coba deh buka yang Laravel yang apa, dokumentasi khusus beli di chat ya. ini. Uh -uh. Nah, oh. kalau tem, kalau penggunaannya sih macam-macam tapi ini ada satu hal yang menarik jadi uh, gak gue rasa sih ini menarik ya karena dulunya kan kalau full stack framework kayak, kayak Laravel atau ROR dia kan concernnya, presentation layernya pokoknya gimana caranya bisa dirender ke HTML dulu belum zamannya hmm. terlalu dinamik di apa JavaScript front end kan client-side hmm. interactivity itu hal yang belum terlalu dipikir lah Nah, tapi hmm. kan sekarang nih Laravel 10, ya udah udah yeah. uh, ada integrasi javascript front-end-nya juga. Jadi, ada potensi hmm. bisa clash. Nah, terus dia bikin itu tuh sintaksnya lucu, lihat yang hello name. Jadi, kalau yeah. kita, uh, apa, depannya pakai add simbol dia yeah. uh, itu mengindikasikan bahwa uh, curly braces sama variabel name-nya itu buat diproses sama Javascript, jadi will remain untouched by the Blade oh. engine. Oke okay, oke. Okay. Wah. Jadi kalau nggak kalau depannya nggak pakai app itu bakal uh -huh. diproses uh -huh. oleh uh, si servernya kan PHP, Laravel, yeah. hmm. uh, PHP, Laravel uh, terus presentation layer uh, Blade uh, nya kan view nya yeah. di generate jadi HTML. Tapi kalau depannya dikasih app ya udah dianggap itu urusan integrasi uh, client side oh, yeah. JavaScript karena di luaran oh. yang baru kan udah yang ya, sama itinya... apa itu webpack mix jadi kayak ini escape escape aja ya escape, escape tapi emang in, diindikasikan itu urusannya javascript client side jadi hmm. ternyata templating language pun pelan pelan berevolusi bahkan yang ya. eh, bahkan yang sejarahnya dari server side sekalipun hmm. wah menarik menarik seru ya jadi, Terus ya itu lucu-lucu sih bisa rendering json lah, ya macam-macam yeah. penggunaannya Ya yeah, karena, uh, ya yeah, mungkin karena saya nggak, nggak sempat memakai Laravel dan beberapa full stack framework Jadi, uh, apa namanya, end nggak dapat Kalau ini kan sih mungkin yang menggunakan Laravel pasti bingung kan, maksudnya bingung dalam artian Kalau, kalau dulu kan kita bikin uh, aplikasi cukup sederhana ya, server-side udah gitu yang tank, uh, yang yeah. bisa looping, nah. bisa input dan sebagainya Terus tiba-tiba tank, yang tank, yang tank, yang tank, yang tank, yang tank, yang mau yang tank, yang gimana yang tank, yang menyebabkan si tank, yang tank, yang tank, yang tank, yang tank, yang tank, yang tank, yang tank, yang tank, ya tank, yang gitu ya, Terus, ya nah ngomongin templating language uh, domain specific language ada satu uh, media atau satu platform ya apa, apa ya uh, satu protokol sebenarnya yang juga uh, menggunakan templating language yaitu adalah email kalau nah, kita mau itu contoh kasusnya si sendgrid itu ya ya kalau kita mau ngirim email yang sifatnya dinamis, ya, ada dynamic kayak, template. Nah, dia kan punya teknologi newspaper. server side sendiri sebetulnya kan iya. di di SendGrid nya atau yang nggak harus sendgrid lah hmm. perlu service apapun. Tapi contohnya iya. sendgrid. Nah, Betul. kalau sendgrid ini dia built innya handlebars. Handlebars, ya, ya. Misalkan teman-teman pakai service kalau kalau ada yang pernah apa ya bikin newsletter gitu ya. Um, Bukan berlangganan Kalau berlangganan kan kita terima Kita yang ngirim gitu Kayak misalkan pakai MailChimp Atau pakai SendGrid Atau pakai apapun Itu ada templatingnya sendiri Untuk menampilkan misalkan Halo uh, Eka Halo Eka uh, Selamat datang gitu kan Di apa newsletter edisi ketiga misalkan Nah itu kan dinamis kan, kita ngirimnya ke seribu orang misalkan ya nggak mungkin kita ngirim seribu-seribunya satu-satu gitu kan uh, ya kalau ngirim namanya... seribu kali kita nggak usah pakai usah pakai layanan email kan? iya bikin aja dari gmail langsung ya hmm. <laughs> nah ini namanya itu bisa dinamis ya salah satunya juga karena templating language. jadi masing-masing provider juga menggunakan templating language untuk memudahkan salah satu contoh uh, kasus penggunaan template language atau domain specific language ya? Uh, kalau nggak salah, di, apa, uh, ada templating language buat email yang menggunakan JSX juga, tapi kita belum oh, bahas kan? JSX nanti ya. aja ya. MLJS, kalau nggak salah ya. Hmm. Nah, belum pernah soalnya kalau nah, ya. selama ini cuma pernah pakai oh, single. <laughs> salah apa oh, ya. ya? Nantilah ya, sambil dicari-cari, kalau ya. Dicari ya. ya. Oke, okay. uh, berikutnya. Kita bahas tentang apa nih template engine? Apa Pain point Kenapa nih? Kenapa jadi apa uh, downside menggunakan template engine? Nah, ada nggak? Tadi um, kan kita bahas keuntungan, okay, ya? keuntungan, keuntungannya. keuntungannya. Uh -huh. Ada nggak downside-nya yang pernah kalian rasakan? Ada. Apa hmm, ya? Okay. Belum. Uh, jadi. Ini ini mungkin case yang apa ya Case yang tidak mungkin tidak semua orang mengalami uh, Dulu saya pernah pakai sebuah templating genjit yang sangat powerful Namanya Mako dari Python Ini powerful banget Jadi kita bisa nulis uh, sintaks Python Bisa dievaluate di template itu <laughs> Ini udah agak ngelawan kode sih <laughs> Nah itu Di satu sisi power kita kan gede ya hmm. Tapi di sisi yang lain itu performanya hancur. mau saya itu kita, bukan tempatnya sih kayaknya. Bukan tempatnya. Iya. Itu yang membuat si akhirnya saya enggak jadi pakai dulu sempat pakai kan. Hmm. Lama-lama ah udahlah tulis di template aja semua. Jadi sintaksnya di template. Jadi kebayang enggak ya? Dari uh, server, dari Python, dia harus melakukan koordinasi dan lain-lain, kemudian diavaluasi lagi, kemudian uh, baru balik lagi ke string lagi. Jadi ada dua kali proses uh, kerjaan kan, tapi si Mako ini digunakan oleh Reddit yang ya ini, mungkin mereka harus menggunakan beberapa aturan ya, nggak boleh ini nggak boleh itu mungkin ya karena hasilnya ya lumayan, cuman kalau kita mau cepat, mau istilahnya mau, bukan cepat ya, mau apa ya mau simpel <laughs> juga ya mau cepat mau. jadilah gitu ya uh, uh, uh, pragmatis lah ya, mau pragmatis yang penting eh, jadi kan gitu, gitu. Yang penting jadi gitu, kan? Mau berantakan ya, urusan belakangan gitu kan? Ini yang penting jalan uh, dulu dah. Iya, nah ini uh, kalau untuk yang deadlineers nih cocok gitu karena ya udah. Kalau misalkan kesulitan nih, uh, kita mikirin logiknya di sisi kan. Kadang-kadang ada susah kan? Kalau sekarang kan, kayaknya datanya itu udah kita ngirimin API dalam bentuk array dan lain-lain bisa diproses di klien kan kalau dulu kan di klien belum bisa kan jadi terpaksa harus ditulis di template, template di sisi server juga jadi ya kita harus mikirin for loopnya, harus dimanipulasi datanya dan lain-lain nah kalau kesulitan ya langsung tulis aja di tulis di uh, situ atasnya ada to do. balikin ke uh, to do. nanti rapihin ke kode asli, to do itu nggak bakal dilihat lagi udah pas udah beres eh, iya. Yeah. sama aja kayak apa ya di code it kan di viewnya di html nya kita bisa nulis PHP kan bisa diavolusi sebagai PHP code kan ya yeah. jadi pake code juga sebenarnya jadinya ujung-ujungnya gitu. yeah. itu dengan setnya kalau, kalau dari saya kalau dari saya dalam nya itu ada karena ada presentation layer terus kemudian kan dia di -compile. biasanya mm. uh, blade smarty, tweak segala macam itu biasanya ada di compile jadi file, static file static file? iya jadi static file jadi uh, case bahasanya sih jadi case di oh, file yes. jadi supaya nggak di ga di render di di berulang-ulang iya betul hmm. pertama kalau case nya itu bisa full kalau share hostingnya hmm. share hosting segala yeah. macam penuh iya yeah. kebanyakan penuh Horusia, ya. Ya. jadi iya hmm. apalagi kalau nulisnya salah dan ada string yang dynamic dan akhirnya di generate case terus uh, oh. dan uh, karena ada case berarti ada sistem garbage collection jadi kalau misalnya si templatenya sudah sudah out of date biasanya dihapus kalau itu enggak hmm. jalan karena masalah permission lah atau apa case-nya bisa numpuk dan bisa error juga terakhir juga karena dia pakai case, masih berhubungan dengan case kan, smarty atau apa pakai case Karena kita udah merubah sesuatu tapi ternyata case nya nggak ke update atau somehow nggak ke -update. terus kita reverse-reverse, ini kenapa kita sudah rubah value nya, sudah ah. ubah templatenya tapi hasilnya nggak berubah-rubah gitu, kenapa? Hmm. kenapa akhirnya nge itu susahnya setengah mati karena nggak tahu karena ternyata yang di load itu case nya bukan templatenya Nah, itu dulu pen point saya pakai pakai template engine karena A case yang mm. nah, susah kadang punya, <laughs> belum pernah ngalamin sih untungnya kalau tuh untungnya uh, ya pak Rafael Blake pernah uh, cuma kelihatannya penggunaannya nggak either penggunaannya nggak seintes itu buat nggak trigger cache yang sampai ekstrim gitu atau mungkin by the time Uh, apa aku pakai Laravel mungkin sudah cash stabil, invalidation sudah, atau apalah sudah udah bagus yeah, udah yeah. oke okay. nah dan udah uh, sebenarnya kan itu legacy code ya nah pelan-pelan hmm. uh, banyak yang dikombin sama uh, JavaScript based run-end sih pakai React banyak yang client render jadi oh. mungkin meringankan kerjaan si Blade juga di luar itu hmm. sih template templating language-nya lebih banyak pakai yang front end base ya kayak misalnya React kan udah built in JSX karena built in ya kayak behavior segala macamnya kan ya udahlah itu urusan itu di dihandle sama React terus Caswell Caswell yes juga punya sendiri itu kan built in udah diurus udah di -handling sebaik mungkin sama uh, apa sama nya sih jadi belum pernah yang sampai uh, kejebak atau kegocek uh, masalah templating language Paling masalah norm sih kalau context-switching uh, Lagi nulis well Terus tiba-tiba harus pindah nulis uh, blade Nah tapi kan itu masalah yeah. human error Itu human yeah. issue ya Bukan, bukan masalah templating language-nya sendiri yeah, Kayak efek nulis juga, kan? curly brace dua kali yeah, <laughs> Downside-nya kalau context-switching Ya context-switching itu downside juga kan Sama aja mm. kayak kita biasa nulis Uh, misalkan di backendnya pakai uh, bahasa yang mengharuskan pakai hmm. atau tidak menggunakan titik koma, misalkan Python hmm. gitu kan terus di frontendnya kita pakai uh, javascript gitu kan terus tiba-tiba lagi ngetik Python, tiba-tiba titik koma gitu kan terus titik koma, ya itu sih agak agak terbentuk VS Code cuma gimana pun, jari ya. kita kan pasti lebih cepet ya <laughs> jadi uh, pasti ngalamin betul. apa, uh, apa, error lah uh, digadising hmm. merah Oke, jadi mungkin uh, kita bisa, ini waktu yang tepat untuk memperkenalkan uh, beberapa front templating and, logis di apa, sisi front-end. Iya, atau di client-side ya. Salah satunya yang paling terkenal mm. adalah GASX. Kenapa ini bahasa Indonesia ya? GASX, teman, <laughs> teman kita semua. GASX, teman kita semua. Jujur dulu waktu awal-awal uh, react muncul, itu uh, ada penolakan <laughs> dari diri sendiri. karena kan Ya, pasti banyak tahun yang kontra ini. Ya di brand kan. Wah, separation of concern nih. Kita udah misahin antara uh, logic dengan view presentation layer dan lain-lain. Sama React digabungin lagi jadi satu gitu kan. Uh -huh. Terus mungkin ada masalah imperative versus declarative. Itu De kan deklaratif. menyuruh klik elemen, buatlah elemen yeah. yang atributnya begini-gini-gini. Kalau deklaratif, hmm. ini harus harus bentuknya harus kelihatan seperti ini. Iya, yeah. ini. Jadi dengan JSX, kita bisa menulis sintaks seperti mirip seperti HTML. Meskipun itu bukan HTML, ya, bukan HTML, Oke. mirip seperti HTML. Ditambah dengan bisa kita evaluasi uh, JavaScript, misalkan menampilkan variabel, manggil function, bisa apa lagi, Lope, bisa tapi dengan semuanya. ya, ya dengan yang dia. Ah, <laughs> harus ada return, ya, harus ada return value. Ya, hmm. kalau kita hmm, panggil iya. void, di sini nggak bisa, ya. Hmm makanya uh, jarang orang yang menggunakan for loop karena for loop itu tidak meri apa apa makanya pakai map kan karena dia mendapatkan yeah. uh, nilai pokoknya ini harus meri sesuatu harus deklaratif uh, yes harus deklaratif kemudian ada view uh, view js juga punya templating lanjut sendiri ini kayak gimana nah ini unit nih bentuknya beda ya Bentuk, uh, bentuknya agak beda ada lain dari yang Ya, Curly Ini masih, masih familiar, ya, dengan oh, media yeah, yang uh, paling umum, ya, ke-kerwi, brace, brace, nah, dia meng menggunakan properti dari uh, Custom yet, HTML. property Iya seperti V HTML atau V something, V bind, V... Bahkan, conditionalnya, uh, kalau misalnya, if, ke, before, if or if, if, if, if, pakai if, yeah, if, dia bisa kondisional, bisa looping bisa, looking, bisa. bisa. Hmm. oh bisa begini juga ya Directive, itu ya. like. <laughs> kalau ini uh, sinnya nya sama dengan true maka dia bisa muncul kalau sinnya sama dengan false dia hilang paragrafinya tidak dirender nah eh. di sini value scene nya kan string ya tapi itu berarti string. dia dibalik balik layar variable. mencari variabel variabel uh, JavaScript nama. lokal namanya ya. sin ya tuh kalau kemudian apalagi uh, spell spell juga punya sendiri sama mirip kayak si ini juga kan mirip-mirip ya rata-rata si mirip ya ini modelnya mirip-mirip sama view yang berbeda sendiri adalah si React ya project uh, dan teman-temannya project uh, inferno uh, apa? yang solid, solid juga kayak react. Enggak. Enggak ya? Solid nggak iya. Tahu. Agak uh, solid oh, pakai ya. JS juga. Oh, JS juga ya. Nah, ini ini agak sedikit berbeda walaupun pakai kurung kurawal tapi ada menggunakan uh, pagar sebagai pembuka. Nah, itu tadi 2 kalau di persen. Sekarang ada pagar kalau tengah-tengah titik dua, tengah. <laughs> Kayaknya berbulan-bulan proses. tau enggak? Iya, ini ini ya, standar. Nah, kalau ini dilihat. nih. Tutup, nih, tutup-tutup. Kalau if langsung tutup, tutupnya pakai Eh, kok nggak bisa di scroll? Sebentar. Nah. kalau if nah, uh, langsung ditutup, tutupnya pakai slash, bukanya pakai pagar, tengah-tengah jangan pakai titik dua. Mau kalau else eat, atau mau else, each, mau apapun, Kalau nutup ya. selalu slash. Tapi kalau nutup kalau slash, slash sih slash. itu itu ya. logikanya deh, bukan logika deh kebiasaannya dari HTML kebiasaannya. ya, lumayan enak Iya. Yeah. Kalau buka pakai pagar tengah ya? pakai titik dua tuh selalu lupa. Iya. Apa <laughs> <kenapa laughs> begitu ya? I iya, iya, iya. suka Iya. Gak apa-apa. <laughs> sih <laughs> Tapi kalau udah terbiasa, jadi jadi apa ya uh, di otak kita tuh udah tahu. Oh, kalau mau pakai if di awal pakai pagar, tutupnya pakai slash. Kalau ada else nya pakai titik dua. Mau, oh, mau itu aja. If di vest, ko langsung kok drop down swell <laughs> apa swell <Enak>, plugin Iya. <laughs> <laughs> yeah pentingnya plugins untuk kehidupan sehari-hari developer. Nah, Kemarin okay. kita bahas IDE ya. Oh iya, boleh menarik. Udah bisa, masuk. Bisa <laughs> Oke. Okay. Masih pakai Notepad plus plus. Nah, <laughs> nah tadi tuh Visual, Visual ada sintaks yang menarik sih. Itu juga nyesuain kebutuhan Betul. front end modern. Ada await. Uh -huh jadi kayak dia oh, bisa ya. as sinkronus. Oh iya iya nah, iya. Nah, itu iya. hal yang enggak ada di template language lain. lain Kulitannya okay. ya sejauh sejauh, sejauh ini belum ada yang accommodate ya. Nah, Cuma dia bikin ini... shorthand untuk eh yeah. uh, asinkronus. Berarti yeah. ya, ini oh. di load dia uh, oh berarti ngelotnya Soal itu enggak oh, semua kayak, dari awal. Sama kayak sebelum sebelum Niko kayak Iya, tapi dia punya keuntungan, maksudnya punya keunggulan. Dia kan nggak runtime time ya, jalannya bukan dadakan di real time. dia compile dulu. Nah, uh, dulu, jadi dia udah tahu oh. ada itu. Mm -mm. Ya, itu salah satu. Ini cukup berguna kalau untuk ngerjain ini ya. Apa panggil API, nungguin data masuk itu mm -hmm. ini sangat berguna. Dibandingkan kita harus back and forth ke mm -hmm. apa? Uh, harus dari ininya ya, dari JavaScriptnya. Ini iya. langsung di template. Nah, ada beberapa lagi yang lain, tapi ya silahkan cari sendiri aja. Uh, Angular juga menggunakan yang berbeda, ya. Ada apa lagi? Ada framework oh banyak iya, sekali, jadi. Iya, Angular, jadi, punya ya? iya, Angular juga punya. Mitosis? Nah, ini yang menarik sebenarnya kemarin uh, si kita bahas di uh, minggu lalu, kita bahas builder.io. Dia punya satu hmm. converter template. Jadi kalau Gila misalkan, ya, di, mereka tuh semua bagian dari ekosistem di di sumber ya. ya. <laughs> Jadi kayak uh, quick dari apa meta frameworknya quick Terus yeah. uh, drag and drop kayak CMS kayak low no code yeah. low code builder dia punya Betul. yaitu builder .io. bahkan mm -hmm. ini <laughs> templating ada mitosis. Ya yeah. misalkan Gila. nih kita punya sintaks JSX atau kita punya komponen React kita mau uh, migrasi ke Vue svelte, atau Vue. Svelte, atau ke Angular, iya. Wow, jadi bisa, gitu. Jadi parsing apa? Dia ngecompile langsung eh? Iya, ke Svelte juga bisa nih seperti ini. Jadi dia lihat divnya di sini, dia bikin divnya di sini, terus ada bindingnya. Karena ada on change, ada set name, dia bisa lihat lah gitu-gitu ya. Nah. Terus kemudian, oh, makanya Builder.io kemarin sebagai CMS kan dia CMS siang. Iya yeah. framework stack kan dia bisa ngambil yeah. uh, dia, yeah. dia, dia bisa baca komponen pilih. dari berbagai uh, UI apa front end framework. Iya ya dia teknologinya modular gitu tipis-pisah-pisah. <laughs> kita mau yeah. pakai ini doang, mitosis ini doang kalau emang cuma itu yang kita perluin ya boleh-boleh aja. Tapi Be semua dikombin, jadi, jadi produk komersil si builder IO hmm. itu. Ini uh, bisnis modelnya ya. bisa bisa dicontoh nih ya. Ini contoh yang bagus mm. buat bisnis model ya. Uh, Komponen-komponennya open source semua, tapi hmm. uh, layanan uh, yang ininya berbayar dan itu uh, bisa mendukung saling mendukung ya satu sama lain. Nah, spelltosis kebalikannya. Jadi dari spell bisa ke yang lain, ke React Iya. Jadi, oh. yeah. jadi quick. Quick ini juga kayak pakai Jax, kan? Walaupun dia menggunakan hmm. uh, engine yang berbeda, sama nggak engine-nya? belum pernah ya? kan? sama <laughs> bisa rektif? wuih wuih canggih ya <laughs> bisa rektif ya per itulah. komponen enggak ah, RSC? Oh. wah ini belum sampai ke situ eksplorasinya nah ini mitosis juga baru ketemu kemarin pas dia lihat kalau misalkan ada yang kesulitan karena uh, salah satu apa ya uh, JSX yang bikin agak uh, Uh, agak memusingkan adalah ketika kita disediakan template-nya dari misalkan kita download template dari bootstrap something gitu ya itu kan A harus name. Yeah. Hmm. iya harus ini kan terlalu banyak apa hmm. harus find and replace kan ada kemungkinan hmm. salahnya juga cukup besar kan itu uh, downside-nya lah kalau ini kalau view Uh, harus nambahin v something v something gitu. Oh, kalau so, yeah. kalau itu sih uh, itu tetap kan ya, reactive, ya. tetap reactive view tetap sebenarnya enggak yeah. enak JS dong kalau kok pure HTML kalau ya. Yang kalau yang lain kalau aman. Swell, ya? swell view aman. Pernah <laughs> soalnya, soalnya pernah ngalamin eh uh, hmm. apa? convert template yang pure HTML, kopas mm -hmm. aman. Tapi ya aman. kalau dynamic kayak buat Ya itu tadi, keperluan name language kan, variabel lah, uh, dynamic, coping, ya itu mau-mau kan harus di custom sendiri. Kelas hmm. aja harus jadi kelas nih kan kalau diri ya. Nah, kalau jadi masih keksi, ya? Oh masih, ah, masih, masih. Kan. masih yes. dipertahankan eh, ya? Masih lah, kan oh. itu javascript, nggak <laughs> boleh, nggak boleh tabrakan. Nggak boleh tabrakan protected keyword. Oke, nah ngomongin yang tadi email, nah ini ketemu nih namanya mjml. MJML. Wow. Iya. Jadi kalau kita mau bikin service yang bisa ngirim email, nah ini kita bisa pakai mm -hmm. templating engine-nya, templating lanjutnya engine seperti uh, JSX kayaknya ya. Jadi pakai komponen-komponen. Contohnya, lebih, lebih jadi komponen kan. ya? kayak custom nanti element ya? Custom komponen nanti di rendernya jadi uh, itu jadi email. Karena kan email tricky sekali ya. Kita nggak bisa pakai CSS, harus pakai CSS inline kan? satu, ya. itu udah menyusahkan sekali. Terus kemudian nggak bisa pakai mm, layout yang uh, kekinian, kayak pakai float, kayak flex, grid. flex grid, kayak uh, eh, flex grid, float mungkin bisa ya. Harus pakai table kan. Ya. Jadi tuh uh, rumit, rumit. Makanya butuh kayak ini. Mana dia contohnya? Nice. Basic layout, section misalkan kan. Caranya gimana? Nah ini, udah tinggal tulis begini aja. Ada section, ada itu nanti dia akan jadi seperti nah, contohnya. Kok gak ada contohnya? Nah ini, ini section uh, Mungkin header, ada Arrow, ada body Dan lain-lain oh. nice. Tapi dia bisa buat Dynamic data nggak sih? Bisa ya? Harusnya Atau bisa. cuma Harusnya Cuma Cuma sintaks custom element dulu Bisa, bisa. Ini Ber... Coba kita lihat ya uh, Komponen Gimana oh, ya nyarinya ya? Enggak ada, ini kan mungkin template-nya doang. Jadi, untuk ininya, inya, uh... inya, oh Oh, iya tuh include mm -hmm. Include inya, Include inya, inya, inya, kan inya, inya, inya, Dynamic, misalnya tadi tuh newsletter Halo Eka, terima kasih sudah oh, membeli yeah. Membeli, apalah Membeli kopi yeah, rasa yeah. Itu inya, MG... <laughs> kan. inya, kan berarti harus masukin customer name sama pro produk yeah. apa produknya apa ya, ya. variabel apa variabel kayaknya emang enggak enggak ada kayaknya enggak ya? ada ya tapi Inglomer. dia semacam custom element aja dan bisa custom bisa masalah variabel itu kan diproses sama diproses sama si engine nya si email provider kan jadi konten uh, service-nya. Yang... Oh yeah. kalau ini nggak nempel ke service apapun ya ini cuma bisa. Oh iya yeah. ini ya, betul -betul. Jadi bisa dia harus ada temannya nih kayak react hmm. component atau pakai oh. uh, ruby atau pakai python, psp ini laravel mj mjml. <laughs> Jadi hmm. uh, udah dibawa apa namanya uh, variabelnya ya nggak tahu ya kita belum pernah pakai soalnya. Jadi <laughs> belum dapat diskusinya yang yang cocok mungkin ya. Mungkin teman-teman di chat ada yang pernah pakai, boleh bagi-bagi yeah. pengalamannya. <laughs> Siapa tahu ada yang lebih apa berpengalaman dalam hal ini. Kita cuma tahu gitu-gitu doang. <laughs> soalnya <laughs> belum pernah pakai. Belum okay. pernah pakai send grid sih sebenarnya kalau buat email yaitu nah, lebih gampang. <laughs> okay. Nah terakhir nih penutup. Penutup kita akan bahas tentang dari HTML yang baru itu ada yang namanya HTML template tag kan? html bukan? Buka. HTML Oh bukan, bukan, bukan. Buka. Buka. Buka. Buka. Bukan ini, ini bilangnya nah, yang murni sih. Oh murni murni. Oh ini yang biasa dimana kayak custom ya, element ya, ya, ya. kan? <laughs> yeah. Custom element. Ini ya. udah lama kali. Iya, cuman kan yeah. banyak yang yeah. gak tahu juga. Oh iya iya, gua sampai kita ingat lihat browser compatibility. <laughs> gue pakai ini tahun berapa ya udah lama banget gue pakai ini template. karena underscore ya. itu bisa membaca template hmm. karena template ini gak ya. template hmm. ini ya, HTML di render kan jadi template ini ya. ah, markup, up, kayak html template ada di markup tapi gak di render ke dom iya. jadi miskin. lebih menguntungkan pakai template daripada pakai uh, elemen tapi kita display now karena ya. display kan ya. masih di render kalau template hmm. jadi nambah-nambahin kerjaan. Kalau ini bisa ya. di skip. Yang ya, harus jadi pakai ini. Ya, bisa. Salah satu apa? Kenapa kita menggunakan templating lanjut adalah kan kalau kita mau bikin data tabular, pokoknya yang ada for loop itu kan susah hmm. ya. Harus menggunakan JavaScript hmm. tadi kan atau pakai templating hmm. engine kan, templating lanjut. Hmm. Nah dengan ini kan sebenarnya bisa. Tapi ternyata ini relatively, uh, natively, maksudnya dalam arti browser udah langsung bisa memproses ya? perlu pakai library tambahan ya. contohnya di sini misalkan ada table gitu kan, terus kemudian dalamnya table, isinya itu kan kita harus render satu persatu kan misalkan ada mm -hmm. seribu mm -hmm. uh, row masing-masing ya. row Masih -masih datanya row, harus dimasukin ke seribu yeah. row wow, ya. nah kita kemudian, pakai template pakai template dengan cara uh, ini, manual ini ini sangat manual ya, makanya agak panjang gitu ya, kita open-open Kemudian baru di vanilla. Vanilla. Oh iya. Kalau <laughs> kalau manual tekniknya murahan gitu ya. Vanilla. Iyi, ini vanilla ya. Framework-nya vanilla. vanilla oke. Okay. ya <laughs> Nah, cuma ini kayak yang kita omongin di uh, episode web component sih custom elements. Oke, okay, bagus. Ini kan uh, oke okay banget udah natively supported di browser. Tapi yeah. ya itu kayak nggak enak dilihat aja sih. Kayaknya rata-rata developer yang kecuali kepepet ya di luar kasus kepepet kalau lihat ini aduh kok oh, sintaksnya gitu uh, tetap <laughs> bisa juga kan dia maksudnya bukan uh, ini kan dia cuma jadi in template dan itu jadi bisa di clone bisa jadi juga. waktu di waktu mau language nya apa aja sebenarnya bisa sih mau query hmm. ma eh sorry hmm. bukan language -nya. maksudnya pakai library JavaScript apapun tetap hmm. bisa kan itu cuma framework kayak, kayak, uh, UI dia framework apapun juga bisa iya dia kayak jadi dokumen get element id aja sebenarnya hmm. terus dapat, hmm. dapat html elemennya kita parsing atau inject uh, value nya udah jadi html hmm. elemen tinggal di append child kemana gitu kalau oh, pakai okay. library apapun sebenarnya bisa hmm. Hmm. Okay. Ya. nah ada satu tambahan lagi kali ya Uh, untuk apa namanya? Uh, mungkin ini tidak terlalu berhubungan sama templating lanjut. Ini framework juga. Alpine. ini adalah uh, ya yeah, <laughs> Ini lagi X data button, add click. Ya. Yeah. X, data. Ini, ada, ini X data, ada X data, kan? Iya. Ini ini apa ya? Secara tidak langsung replacement dari jQuery. Jadi hmm. kalau misalkan butuh interactivity yang Uh, sederhana yang ringan yang nggak yang uh, pasti gak client side, draft. ya, yang pasti client side kita cukup menambahkan script SRC alpha js kemudian kita udah bisa pakai template engine-nya dia termasuk onclick misalkan ini kan onclicknya pakai attr yang di sini x-data, x, -data. <laughs> x ya uh, terus itu udah. langsung kayak jalanin javascript di dalam string ya, ya. jadi kayak string open hmm. Uh, tip dua false, itu kan berarti dia memodifikasi, nge-declare, re-declare uh, value-nya variable open, ya kan? Ya. Yeah. Nah, nah, think way, of it way, like it very important more Ya, ini buat orang orang yang ringan-ringan. Ini juga mungkin uh, subjektif, cuma dilihatnya kok berada mana ya? <laughs> Bisa. Yeah. Ini ada kebutuhan... So, ada. kan contohnya aku ada ya kita cuma, cuma mau buat landing page yang simple aja cepat nah. aja kan gak butuh sampai harus pakai framework pakai next <laughs> JS, kan <laughs> iya <Cate>. nah <laughs> cuma ini subjektif lagi uh, sekarang JavaScript juga udah bagus. Ekmascript yang baru udah bagus landing page doang ya udah HTML JavaScript enggak usahlah. Kalau ya aku ya. kan butuh dibuat interaktif But ceritanya. Interaktif. Masukin email. Jadi setiap diketik itu emailnya ada ada animasi apa <wit> Dokumen Dokument de query selector. Iya, iya, iya. Ya. Kembali nah, lagi subjektif ya. Ini, contoh ini lucu sih contoh kapan, mau bikin audio akordion tab item atau simple slider kan lebih kalau ada kayak gini kan lebih cepet ya ya yeah. yeah, ini <laughs> ini kita antara vanilla Ayo. dan uh, framework jadi Ayo. dia di tengah-tengah lah -tengah. belum terlalu butuh framework tapi vanilla udah agak susah gitu kira-kira kayak gitu nggak tahu itu kebutuhannya kapan pasti uh, ada kok tuh akordion kan akordion modal Akordeon mo oh proses akses Oh, ini berbayar. Oh, mungkin ya. ini. Oh, dia kelebihannya. Ya? Maksudnya, kelebihannya adalah dia udah bikin uh, komponen-komponennya kali ya. Jadi, tinggal, oh, uh, iya, iya. Ya, tinggal masukin aja, udah tinggal kau pas. Hmm. Oh, iya, oh, tapi lumayan banyak juga ya. Ada cloak, ada teleport. Oh, <laughs> ada itu magic. kayak kayak react portal kali ya. Jadi, kayak oh, apa iya. Si, di, di bukan di situ tapi di end bisa random bisa di luar lah, bisa di body atau tempat lain Oh bisa masking wah apa? ya, buat ini oh, iya, buat... uh, uh, betul Ayan. ya, jadi kalau misalkan awalnya kan tadinya kita bikin landing page atau bikin HTML sederhana, hmm. HTML CSS terus, oh, butuh kebutuhan ini nih mau uh, convert HTML CSS itu ke React atau ke Vue kayaknya terlalu jauh jalannya kan. Ya, pakai ini aja gitu. tengah, -tengah jalan tengahnya. Iya. Hmm. Ini jadi agak niche ya ini ya, apa hmm. eh, si framework ini ya. Enggak juga ya. Sebenarnya kalau kayak membangun apa ya ibaratnya ya dashboard. Imagine aja bangun dashboard yang kita punya Server saat rendering masih, server saat rendering terus di aplikasi. Misalnya, kita uh, sales report untuk point of sales lah, jadi si, untuk si bagi pengguna yang untuk lihat lihat tampilan, lihat cuma, lihat sales chart, lihat table-nya, kayaknya pakai kayak gini aja cukup ya, cukup ya. Mm -hmm. ya. Atau ada lagi sih use case-nya? Gimana? Gimana? Ya lanjut. aja. Yeah. Nah, use case-nya adalah uh, apa programmer atau developer yang bukan yang enggak suka, yang enggak jarang pakai front end modern sama sekali, enggak hmm. enggak mau belajar React, enggak tertarik, mungkin emang yeah. bukan kerjanya gitu lah. Misalnya yeah, mungkin yeah. selama ini udah lebih banyak fokus back end, tapi pepet harus yeah, Iya, Front, ya, end front end cepet dan nggak mau belajar, maksudnya nggak minat ngedalamin ekosistem React, Vue dan lain-lain. Cuma pengen yang yeah. uh, cepet jadi plug and play. Pokoknya mm. kalau diklik ini buka kalau di apa mm, itu yeah, tadi masking point. input misalnya uh, gimana caranya biar formatnya format inputnya date month year. Nggak tertarik uh, teknologi front end apapun sebagai itu ya, lainnya. Sebagai contoh ya, pasti banyak kayak. Ya. Framework PHP, contohnya yang Yii, framework tuh, yang sudah menyediakan, sudah menyediakan cerutnya by by core gitu. Cerutnya sudah jadi, kebutuhan datanya sudah jelas, tablenya sudah jelas, sudah tahu. Hanya tuh tinggal menampilkan table data yang sebagai cakep dan ada interactivity-nya. Ngapain pusing pakai next.js gitu, dibuat headless, contohnya ya setup-set-up buat tanpaannya ke de, ya kata kata seperti dulu mungkin ya project ERP dua minggu kelar gitu, contoh iya <laughs> <laughs> iya ya. benar benar benar kan benar. bisa juga kan iya maksudnya Kalo... yang nggak butuh nggak butuh apa ya nggak butuh di transpilasi dan lain-lain kan butuh banyak ini kan hmm. nah di... kalau Alpine tetap butuh di transpile kan dia tetap ada prosesnya kan enggak enggak, oh, enggak ya enggak. langsung enggak. dia si cukup, Alpine ah, yes, CDN antepages tadi atau pakai nah. intractivity oh. jadi? Iya oh. itu salah satu keunggulannya dia CDN aja jadi. Jadi cuma drop aja langsung jadi gitu. <coughs> jadi ya lumayan lah buat menambah-nambah uh, ini ya apa perbendaraan library. Jadi jangan langsung jam in ke library yang terlalu besar karena juga berpengaruh ke performa juga ujung-ujungnya. Ya. Oke okay. tetap mengerti tujuannya tetap mengerti besarnya di balik layar kasusnya. cara kerjanya pakailah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan iya, jangan berlebihan iya, <laughs> tadi benar sih apa setuju dengan uh, apa Eka tadi Uh, ada tipikal orang yang back end banget dan dia nggak mau jadi host nggak mau belajar front end Yaudah, pakai, kayak gini Ya udah ya. pakai gitu Dan atau kelamaan belajar. maksudnya dikejar waktulah masa belajar front end dulu orang front nah, end perlu jadi sekarang. Nggak uh, uh, <laughs> cair nanti thr nggak nggak cair uh, ya. Bahaya. Saya saya kan lebih sering urusannya sama back end dan javascript. Kalau sudah suruh CSS pusing kepala saya. ya Teluin uh, aja udah. Teluin aja gitu ya. <laughs> iya kalau hmm. saya harus belajar, maksudnya belajar lebih banyak mengenai SS uh, konsepsi SS yang mendalam butuh waktu iya, ya kan? waktu sedangkan, adalah uang <laughs> sedangkan saya sulit banyak banget yang maksudnya yeah. artnya belum nyampe gitu ya udahlah pakai Tailwind aja okay. yeah. <laughs> bahkan pun mau Tailwindnya pun kalau misalkan apa ada budget bisa pakai yang Tailwind komponen UI itu Tailwind UI tinggal copy paste copy paste jadi walaupun nanti ujung ujungnya websitenya mirip mirip sama yang lain kan sama yeah. kayak Itut, kan? contohnya library untuk bikin chart ya kalau, hmm. kalau mau canggih ya bikin aja chart sendiri coba pakai projective yeah. ya yeah. uh, tapi kalau saya mah enggak saya tinggal kasih tahu client saya buka secara yang paling mahal, high chart, cakep ya, terus beli license ya, tinggal pasang, pakai, sesuaikan optionnya, jadi deh cakep. Mungkin kalau dibalik nih, kebalikannya juga kayak misalnya sekarang kan banyak tuh yang kayak kita bahas kemarin back end as a service, terus kayak hmm. OR, ORM yang segala ada kayak Prisma itu kan, yeah. mungkin kalau orang yang ngedalamin banget back end mungkin itu yeah. ya nggak sesuai gak sesuai selera nah cuma kalau buat orang yang kayak front end atau nggak terlalu ngedalamin nggak uh, bisa nggak My, bisa mysql nggak terlalu ngerti database ya kan biar cepet jadi ya nah, pakai supabase udah tinggal yeah. panggil eh, atau ya, kemarin coba pakai pakai directis directis directis directis directis directis iya direct Okay. Direktis Tulisannya Direktus, bacanya Direktis Direktis <laughs> ya, itu. Pokoknya itu kan intinya Biar kita bisa apa get up and running Memproduksi MVP THR Cair yeah. Siap, siap, siap Oke okay, kalau gitu uh, Untuk uh, ngobrolin Templating language mungkin Udahan dulu, uh, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton uh, Terima kasih juga Yang sudah bagi-bagi Ide buat topik ya jangan lupa kita masih menunggu topik-topik menarik dari teman-teman kira-kira teman-teman pengen uh, kita ngebahas apa, ngobrol apa? mau ngobrolin apa bisa ke bitly Terus juga uh, mungkin uh, minggu depan kita bahas apa ya tunggu aja uh, jangan lupa di subscribe juga channel-channel kita uh, di YouTube-YouTube terdekat nih terdekat <laughs> uh, sampai jumpa uh, minggu depan di hari selasa kembali lagi uh, mulai episode ini dan episode berikutnya kita balik lagi ke jam 8 karena bakal puasanya sudah lewat ya jadi kembali di selasa malam jam 8 sampai jumpa minggu di depan kita berikutnya. bakal live lagi ya minggu depan kita bakal live lagi karena minggu ini kita masih dalam uh, suasana lebaran jadi liburan dong liburan dulu lah masa <laughs> ngobrol terus <laughs> oke okay. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. bye.